Eh ajaran ni nabi tak ngajar ni. Ha salah. Salah le kita teng teng. Sebab apa? Sebab kita tak ngaji. Tapi kalau lah kita ngaji, kita dengar, kita baca, kita usaha nak cari, cerak dia akan temu. Sebab semua ajaran ada di dalam Islam Nabi siapa, Nabi royak belako dah. Sempurna molek dah. Bok rong duduk di kita. وعليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين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 Wad'u ila rabbik wa la takunanna minal musyrikin Ayat 5 ayat 85 sampai 87 Suratul Qasas Alhamdulillah Allah taala firman di dalam ayat ini janji kepada nabi janji berita gembira dan ghoyah hubung dengan nabi dan umat dia akan kembali ke Rahmatullah Sebagai apa Sebagai Bui am, Bui apa Alamat Alamat Katanya Dah islam Akan sempurna Yang Allah Ta'ala Waktu orang kera sikit, sikit Sikit Sikit Tak lama Hei Nabi Mung akan kembali Semula ke, rah, Kepada Rahmatullah Mung akan kembali Ke Rahmatullah Maknanya akan mati Adduh subahagia tafsir katanya mung akan kelik semula ke tempat lahir mung iaitu daripada mung lahir di Mekah hijrah ke Madinah patu akan klik semula ke Mekah akan gig buka satha pana semula negeri Mekah ning adalah maksud yang dikehendaki di dalam ayat 85 la raduka Ila ad. Cuba kita tengok maksud dia tak Sesungguhnya Allah yang mewajibkan Kepada kamu Kepadamu mengamal dan menyampaikan Al-Quran Wahai Muhammad Sudah tentu akan menyampaikan Engkau lagi Kepada apa yang engkau ingini dan cintai Dengar sekali lagi puasa tak, tak payah Tapi maksudnya Allah Ta'ala raya kepada Nabi, Hei Muhammad, aku beri kera'ah kepadamu sedikit demi sedikit. Daripada awal surah, awal ayat ikhra' bismi rabbikal ladhi khalaq, nak habislah kera'ah yang aku beri kepadamu. Maka Allah itulah yang akan mengembalikan mu, Hei Muhammad, ke tempat asa. Itulah ulama ada, sedikit perselisihan maknanya pendapat ada la raduka ila makka kama akhrajaka kama akhrajak minha ibnu abbas gaya katanya allah akan kembalikan engkau ke makkah semula seperti mana allah mengeluarkan engkau darinya ha nah, tu gitulah so lagi yang itunya ila ma maad wa yawmal qiyamah akan kembalikan engkau ke hari kiamat. Maknanya akan matimu. Mu akan duduk di dalam kuburmu. Akan bakik. Dan akan klik. aluhu ammastar'ahu min a'ba'in nubu'ah. Maka Allah Ta'ala akan tanya. Tanya Nabi. Hubungi dengan dia ada sapa ajarah kepada umat dia. Hei Muhammad. Masapa ada lagi ajarah kepada umatmu. Padahal tak ada kena tanya pun tu hal lebih tahu dah tapi Allah tak ada dia akan tanya juga setiap orang Rasul siapa dah lagi ajarah kepada umat dan kaum maka Nabi Muhammad SAW pun akan jawab yo hey Nabi aku sudah siapa dah ajarah kepada umat kerana itulah kita sebagai umat ni tak boleh nak pergi nak pergi dakwa katanya eh Ajarin ni Nabi tak ngajar ni Ini salah Salah lah kita ting-ting Sebab apa? Sebab kita tak ngaji Tapi kalau lah kita ngaji Kita dengar, kita baca Kita usaha nak cari Cira dia ketemu Sebab semua ajarin ada di dalam Islam Nabi siapa Nabi Royak berlaku dah. Sempurna molek bok Bukerang duduk di kita Itulah Dalam nota kaki 1334 setelah Allah taala menceritakan perihal Nabi Musa alaihi salam tengok ye yum cium ayat belum pada ni sebab kisah Nabi Musa panjang dalam dalam suratul qasas ni dengan Firaun dan perihal Qarun yang zalim dan sombong takabur serta balasan buruk yang telah menimpa golongan yang mendurhaka maka suratul qasas ini disudahi dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah menerima pertentangan dari kaumnya cakap lah orang-orang yang mahu syirikin Mekah lawai Nabi tak berhenti-henti hamak nak bunuh dan sebagainya siapa di Madinah wak munafik pula jadi seteru tak suka di antara seteru Mekah dengan seteru Madinah lepas tu seteru Madinah ni ia lebih ke apa? itipun daripada seteru Mekah lagi Sebab dia helal atau dia pakat-pakat. Nak ambil apa? Semua semun yang ada di keliling Mekah, keliling Madinah. Nak ambil kaya Nabi. Ini pun munafik. Sebab apa? Sebab dia duduk di dalam kelambu, Duduk dalam Kelum, Islam. Dia tahu belakang. Kenapa? Nabi dewa gapo, pun Nabi percung. Gapo, Nabi goto Nabi. Ha, ini nak, ayat katanya. Dua gergasi yang ada pada zaman itu. Gergasi musyrikin dan gergasi Munafiqin. Alhamdulillah, semasa baginda keluar berhijrah ke, madi ke Madinah Al-Munawwarah. Dalai ada Abimeh, turunlah ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya untuk memberi semangat kepadanya dengan menegaskan bahawa Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada baginda dan mewajibkan baginda dan umatnya membaca. Menyampaikan dan mengamalkan kandungi Al-Quran yang mulia itu, sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda Mengalahkan pihak lawanya Ini dah semangat eh? Semangat kepada Nabi Dah tubik dalam keadaan ke apa? Tubik dalam, dalam keadaan kecup hati eh, Aku kena tubik Tepat aku lahir Cuba kita gambar saya, bisa, saya baca dah sebenarnya ayat ini kepada kita Hurai dah Tapi hurai sekali lagi cuba kita gambar katanya tepat kita lahir, kita mengaji, kita besar, kita duduk saing latin-latin, orang yang amat kita tubik kita kena hijrah, kita duduk di tempat lain walaupun negeri yang maju sekalipun tapi hati orang ni dia duduk ingat tepat dia lahir, tepat dia duduk main masa budak-budak tepat dia besar dia berasa nak kelak seorang eh, duduk ingatnya oh, umuh walaupun umuh dia gobek-gobek tapi dia ingat semua. Ini paba'at manusia. dialah lahir mana, besar mana, dia buat nak klik situ. Walaupun situ itu buka umuh dia dah. Umuh dia orang ramuk habis dah. Tapi dia ingat lagi, boleh hidup raya sejarah. Oh, situ, situ, situ dan sebagainya. Masya Allah. Nah, Akhirnya, sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda, mengalahkan pihak lawanya dan mengembalikannya ke negerinya sendiri. Iaitunya, Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah dengan mendapat kemenangan yang besar. Ini lah nabi dakwah kerja Islam dengan semangat Allah Taala nunlang Duk wis semangat kepada nabi. Pas kita kerja Islam apa lagu tu juga. Tak ada kira siapa kerja Islam paisai mano. Nok kepada semangat yang orang tolong dek daya, dek royak, dek orang kalau dan nak mua ya panggil dek perangai air ibrah itu maknanya air dah tu kau duduk gosok apa kau ambil air jihu beru meru meru meru nak uis banyak sebab tu ore-ore duduk gocoh tak stik bila pak yok masya-Allah ore hak jadi pilihan dia tu kau duduk royak kat dia kau musap agak tu muaklah kau tu tentu nak uis jadi semangat kepada ore hak hijau islam pun lagu tu lah nok kepada ore uik kemlancai Alhamdulillah Katakanlah kepada kaum yang menentangmu Pun Suruh Nabi sebut Rabbi a'lamu man ja'abil huda ha, Tengok, lagu mana tu? Tuhanku amat mengetahui akan sesiapa Siapa yang membawa hidayah pertunjuk Dan siapa pula yang berada dalam kesesatan yang nyata Maknanya he kam aku. Kalau dia aku duk siapa dah ajaran Siam dan Siaman. Aku tak ada nak paksa puak meng masuk Islam. Hang gitu. Tak ada nak paksa, tak ada duk royak katanya mun ikut aku semata. Dak. Royak benda kebenaran. Nak turun turun, tak si turun pun tak ada gapo. Ha tu gitu. Kita hijrah Islam pun lagu lah walaupun letih tak orang leluh setara mana orang jadi orang yang mengajar pendakwah cikgu, ustaz, babo, tuk guru semua kena sabar lepas tu kena mengajar orang okay? jangan duduk marah kok orang okay? jangan duduk kata kok orang okay? jangan kata huduh itulah maksudnya duduk maki kok orang dan sebagainya benda-benda pasal ni benda tak molek belakang tapi kita royak Utu nak tarik orang rakyat boleh Orang nak terima tak saya terima Hak tu serah kepada Allah Kita siapa dah hak jari Rakyat dah Lepas teknik-taktik ngajar Dia dia bukan super semua Orang tu ngajar pasang tu Orang ni ngajar pasang ni Pasang dalam maksud katanya Nak gi kepada tujuhai matlamat Hak tu lah belakang Tapi Witi ngajar tu Dia tak super Nak risupah belakang Nak risupah dengan ceramah belakang Tak mungkin sama sekali. Baca kita sosoh se, se bukan kena dua akak soroh. Kita pun tahu belakang. Kalau saya tak rayak, pun kita tahu. Bukan katanya, bau mari pak baca ayat pak tu, kena akak soroh lalu. Gerang, gerang, gerang. gerang. Tak. Rayak, rayak, rayak. Kadang-kadang orang boleh hidayah, boleh berubah dalam hidup. Dengan kita lemah-lembut, rayak sosoh sosoh. So. Tak mesti katanya kena dua lahong, supaya dua lahong atau weti orang duk perasai dan go to go ni go to hok pensain we thi perasai perasai ki hok cara mus ko dan sebagainya ya cara ya tak supaya belakang. ko terbah bahasa tu ngajar bahasa ini baca quran bahasa ini ngajar quran alih botol dan ajar cara baca tak mesti kena kak suara gitu diamalah katanya benda-benda bahasa ini adanya we masing-masing alhamdulillah Siapa yang nak jalan, yang suka dengan Nabi, maka dia kena ngaji, cara Nabi ngajar Nabi dakwah. Nah, saya bisa mudah-mudahan. Eh? Ini sebagai ayat yang jadi panjang. Nabi apabila dia berkutbah, Ihmarat aynahu wartafa'at aswatu. Mata Nabi ini kelihatan nampak merah. Dan tingginya surah Berarti katanya Nabi apabila dia berkhutbah Dia bersunguh Haa tengok tak malek Bukan tak malek tak Maksudnya tak sesuai Khutbah ni supaya Duk, duk ulit orang tidur Alhamdulillah Wahai saudara yang dikasihi sekalian Bertakwalah kepada Allah Lepas tu surah pahala pulak Barang malek teka tu orang nak tidur Tengah hari-tengah hari ni Orang mengatau Hari tu khutbah dia ya kena dia jadi semangat nampak katanya hebat sebab tu Nabi dia pergi ke apa? dia pergi tukar pergi pergi tukar dia nampak katanya hebat kan? tapi syaramu dia ucapkan dia duduk atas kisi lagi nak pergi tukar apa-apa ya? tak ada nak kata tak ada nak, nak nak nak tunjuk ke hebat tag apa satu nak ayat katanya cara dia tak suka teknik taktik, ngajak Ra'i eh, supaya saya duduk ayat sini kita duduk dalam halakuh Tak ada kena duduk akak suruh Hei dah. hei Tak Ngajar Bismillahirrahmanirrahim Baca Lepas tu Orang yang baca tak tak kena Jangan kita duduk pergi dia sangat Jangan duduk kemah sangat Peluk Apa ni lepas-lepas Lepas tu kita Kau kau kau kau kau kau Barulah ia pun berasa semangat Dia tahu katanya dia baca Tak ada di belah mana juga Tapi apabila Orang yang ngajar tu pandai Teknik ngajar Alhamdulillah dia buat semangat. Oh, cikgu mengajar aku, ustaz mengajar aku sedap weh. getulah lagu cara dia dan sebagainya. Ni jadi panjer sikit dekat royak. Ha ha pasal ni. Sebenarnya kita tahu belakang dah. Lagi kita gi sungai lagi. Air 80 ni. Wama kuntatarju an yulqa ilaika alkitab. Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah berharap supaya kitab al-Quran ini diturunkan kepadamu. Allah tengok dia nak sama dengan ayat di akhir-akhir surah Sadaq. Hampir-hampir nak supon Nabi sendiri tak ada fikir sikit habuk katanya Kro'el nak turun kepada dia. Cuma ada alamat-alamat masa budak-budak lagi. Katanya dia akan jadi seorang Nabi. Tapi dia sendiri, Nabi, Nabi Muhammad sendiri SAW, dia sendiri tak ada dia harap katanya oh bahawa jadi nabi ni kera'ah tuhen awak turun sikit-sikit-sikit-sikit tak bila sapa dia umur 40 dia pun berasa katanya eh lama dia ni tengok sangkau mekoh patuan sangkau mekoh turun tauah telanje waktu malam-malam pas cuba kita gambar katanya siapa cub tepak yang paling cuci bersih hak nabi Ibrahim bino dulu penuh dengan tokong. Au oh ya yeah, kau wah ni waktu malam-malam waktu bi apa ni bulan gelap. Tak ada bi, tak ada bulan. Masya-Allah nafsi siu, ngat tepuk tangi ngat telanye Pas cuba kita gamba katanya kalau dia orang oh yeah, dok buat maksiat dalam dalam kampung kita, dalam amper kita saya bisa tu orang dia buak, buak, buak, buat. buak orang hati bersih, dia berasalah ke mana orang yang cuci-cuci otak dia bila dia tengok, aloh teruknya ada berlaku pada zaman itu minum, arok, berjudi, berzina, jual tubuh semua tak kong go tu, go ni, go tu, go ni sebab itu, Nabi dia berasa, nak Diapa? kalau dia bahasa siah, panggil pelik, tua, wi, wi duduk -dud, sore, bukan Nabi dok kita apa-apa atas bukit Nabi dia berasal, dia tengok keadaan Mekah Eh, kena nak buat lagu mana? Itu dah sebab Jadinya Allah tak ada Hatta Malaikat Jibra'i Mari baca Quran kepada dia Daripada awal Ikhra' Siapa kau? Nabi mati Maka masanya 22 tahun lebih Nabi tak ada harap sikit habuk katanya Quran itu hanya waktu itu kepada dia Tapi apa? Illa rahmatam min Rabbik Allah Tetapi ia diturunkan kepadamu Hanyalah sebagai rahmat dari Tuhanmu Saya nak kiyah daripada Rahmatan mirrabbi Iaitunya Supaya kita Kita boleh jadi orang Pahal ugamu, reti ugamu Siapakah hari ini, ini Oh, kena syukur benar kepada Allah Ta'ala Sungguh katanya kita Terima kasih dah kepada mak pak kita Tuk nenek kita Allah Ta'ala belakang ni takdir got tu got ni tapi kita kena syukur wujuh Allah beri hidayah petunjuk buka pintu hati kita boleh kenal Islam boleh amal dengan Islam Allah Allah wujud di hati kita suci hati kita rasa nak ngaji rasa nak gi sejadah saya misal mudah menanak we gambar tu rasa nak ngaji, nak dengar nak tiktam orang yang mengajar dan sebagainya yang dulu-dulu, yang lep lepas-lepas maridah, yang berasa duduk dalam jahiliyah, duduk tak tahu gapo, berasa nak tahu ke habis dah. Tak, gitulah, dah. Gitu, dah. gitu berasa, tak sebelah belakang dah. Bila kita kenal dah hidayah, dia getih geti, kera'ah, getih sunuh Nabi, berasa nak duduk dalam rabob Islam. Tak boleh tengok. Orang-orang berasa, duduk tak tahu gapo, kita berasa cema, berasa tak kena. Eh, buat apa lah, muntak semayah, buat apa lah, muntak mengaji. Bakpulamu tak erti ugamu Hani tengok ni Orang dia Dia duduk dalam rabob Dia berasa Tak kena benar Orang tak duduk dalam rabob Maka Saya seru ni Diri saya sendiri Dan semua ikhwah akhwat, Marilah kita duduk Atas hidayah Duduk dalam hidayah Hidayah-hidayah maknanya Petunjuk Tangnam yang Allah ta'ala Bagi kepada setiap orang Yang orang tu kehendak. Ada tu sebab bunih dia nak dapat hidayah dan sebagainya. Pastu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh terima hidayah daripada Allah Taala melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah mari duk wayap duk sampa duk, duk bagi, bari duk jadi saing kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu ha ni. Tu habsel. Pesan ni bukan pesan kepada Nabi seorang dak, tapi pesan kepada umat. Gak apa tu? Wa fala takuna nadhiran saya apabila baca ayat ni eh, tak tahu Kata, nak hurai lagu mana. Takut keretup dengan apa? วิธีชีวิต kita yang hidup gelomok dengan orang-orang yang bukan Islam. Gapo Nabi to have ni? Oleh itu janganlah engkau menjadi penyokong bagi orang-orang kafir. Macam kita nak hurai lagi mana? Maknanya sekurang-kurangnya yang ada randak dia. Kita nak kenal dengan orang kafe tak apa Nak saing tak ada apa Tapi jangan ambil orang kafe Bukh dalam perut kita Kalau ni tak leh, Kamu tak boleh Kamu, Orang Islam Dasar dia Dasar yang betul dan benar Saing dan kenal Adalah tujuan Nak dakwah, Nak rayak Islam Nak jadi siapa Yang go kita Power kita Tapi kalau lah Duduk dengan orang kafir, saing dengan kafir Siapa kau? Kita ambil orang kafir Bubuh di dalam hati kita Dan kita jadi Penolong, pembantu kafir La ilaha illallah Tak tahu nak oya Punuh dah hakidah orang Islam Apa Kalau kita buat soalan Minta maaf ya eh? Masa panjang panjirah ni Nak oya katanya kita orang Islam Kalau sekiranya Tengok kepada ayat tu, Hayat hey, katanya, Mung, he Muhammad, jangan jadi penolong, pembantu bagi orang-orang kafir. Nabi mana no, nak jadi sokong orang kafir? Tak, tu, hey, tak ada nak rayak kepada Nabi ni, sebenarnya. nak rayak kepada umat. Tino jatuh, tak ada kira, kena masuk belakang ni, dalam ayat ni, katanya, Mung jangan jadi pembantu, penyokong, siapa kamu walak kepada orang kafir. Tak pandah lah saya nak, nak hurai lebih pada tu walak-walak artinya patuh patuh sungguh kepada orang kafir tu cik katanya orang itu adalah akidah yang rusak walaupun ngaji ak bak akidah siapa kebuih mulut tapi rusaklah cara hidup dia pasal saya dah tahu nak hurai lagu mana lebih dari ni orang yang pandah-pandah bijak-bijak telah hurai we jadi catin kepada umat Islam kita katanya ambil ayat ni dia jadi kemah tu di dalam cara hidup. Patu so lagi. Bila, wala walaupun saya baca dah sat ni dah. Insya-Allah kita baca esok. Wala takunanna minal musyrikin. Ni ayat 87. Jangan hai hai hey, hey Muhammad masuk di dalam golongan orang musyrikin. Pak nabi mana nak masuk duk dalam kumpulan orang musyrikin Tapi Allah Taala wayak kepada nabi, nak wayak kepada umat. Hai hey Muhammad, Muntulah tulah wayak kepada umat mung. Jangan syirik. Sebab tu orang syirik kadikan jalikhi aman, parahanชีวิต ha tu lah. Tu kan dia orang-orang syirik. Insya-Allah kita pergi Ada lagi dua ayat akhir di dalam suratul Qasas yang menjadi sebagai apa? Sipo bab akidah. Untuk jadikan sebagai cara hidup kita yang betul yang benar. Insya-Allah kita apabila reti qira'ah sungguh cara hidup kita di atas muka dunia betul sungguh. Gitulah. Wallahu'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.